Kita nih makan misonya di jembatan Jalan Baru ya, Bos. Warung apa ini? Enggak hmm, tahu, pemarung apa warung Kakak ini. JJM. Hah? JJM. M. m Pokoknya itulah, Guys. Pokoknya mantap. Sambil mancing, sambil makan miso, minum kopi. Holding. Holding. Holding. No, Oh, oh oh enak, dek. hmm, gak eh, eh. <coughs> yang mana Dua semua yang apa aja Pedas, cabe pun jadi Ya semanggi. Hmm, dia yuk mana? Siap mana? nang, siap kan? Abis mainnya nang. Kalau nggak abis sama ayah lah. <laughs> ayam lah. Asli empat ayam menang. Kadang mau hidup ayamnya jadi potong-potong. Oh, santai. Us, banyak abang tebi ikannya. Ikannya ini. Ini tuh. Yang perinya. Hmm? enggak yang goyang, -goyang nang bawah. Ini bawah. Ini bawah. Ke bawah. bawah. Hmm. bawah. <tinyat>